katanya ya roh orang tua disuruh pergi dulu nanti selesai kuburan dibuat baru dipanggil lagi ini bagaimana ya Pak Yosi mohon hmm. pencerahannya di sini langsung terang dia tolong jelaskan tentang tubuh roh dan jiwa memahami perbedaannya dan bagaimana hubungan dengan kematian hmm. mengapa perjamuan Oh ini mungkin mengapa perjamuan kudus berbeda di tiap gereja kalau di gereja saya anak-anak anak-anak hmm. boleh ikut perjamuan di gereja lain tidak boleh itu pengalaman pribadi se anak saya umur 11 tahun Oh ya tadi gara-gara ngomongin anggur jadi saya teringat nih hmm. e, kan Tuhan Yesus sering minum anggur tuh Iya yeah. baik yang kayak di acara pernikahan dia di kanan kanan di kanan ya? Kana, nah, Kana. Kana. nah itu kan dia minum anggur tapi hmm. Tuhan Yesus nggak pernah mabok tuh Iya yeah. <laughs> kan Nah pertanyaan saya gini Uh, berarti kita boleh dong minum anggur. Hmm. Yang penting gak mabok. Iya. Yeah. Minum apapun boleh, yang penting gak mabok. Iya. Yeah. Oke okay, kak, minum dulu lah. Aus. Eh, iya. Nah, dapat tanya lagi nih kak. Shalom Pak Yosi, saya ada satu pertanyaan. Uh, saya mau bertanya, keluarga kami mau memperbaiki kuburan orang tua. Cuma dalam perbaikannya ada acara khusus, hmm. yaitu katanya katanya ya, roh orang tua disuruh pergi dulu. Nanti selesai kuburan dibuat, baru dipanggil lagi. Ini bagaimana ya Pak Yosi? Mohon hmm. pencerahannya. Nah, dia punya pertanyaan seperti ini. Apakah saya bisa mengikuti acara tersebut? Sedangkan yang saya tahu, orang tua kita sudah ada di rumah Bapak di surga. Ya, uh, sebetulnya iman dari penanya ini udah luar biasa ya mm. Artinya dia sudah percaya bahwa orang tuanya mm. Atau katakanlah orang-orang yang percaya yang sudah meninggal di dalam Kristus Itu sudah bersama-sama dengan Bapak di sorga mm. Makanya kan kita kalau ada orang meninggal telah berpulang ke rumah Bapak yeah. Selalu gitu ya <tuh> Nah, ketika orang yang sudah meninggal ini kembali ke rumah Bapak rohnya itu sudah tidak bisa lagi kita ganggu-gugat, mm. ya. makanya eh, kenapa misalnya di dalam Alkitab selalu dikatakan para penenung itu pemanggil arwah itu selalu ditentang keras di dalam Alkitab, mm. karena itu sangat tidak Alkitabiah, sangat eh, eh, tidak Kristiani, ya. Mm. jadi kalau ada ritual-ritual seperti itu kemudian terjadi penampakan-penampakan arwah-arwah -penampakan, oh. uh, di dalam Alkitab kan ada ya. Ya, ketika Saul uh, memanggil hmm. arwahnya Samuel. Hmm. Lalu kemudian muncul arwahnya Samuel. Tapi kalau kita baca baik-baik di dalam Alkitab, di situ tidak disebutkan arwah Samuel, tapi di situ disebutkan ada Elohim yang muncul. Hmm. Ada ada Tuhan yang muncul. Artinya ini adalah cara Tuhan untuk Menegur Saul pada waktu itu, hmm. jadi bukan arwahnya Samuel sebetulnya yang muncul pada waktu itu, tapi Tuhan sendiri yang menyatakan diri. Entah itu melalui malaikatnya ataupun utusan-utusan uh, Tuhan, itu sebetulnya pemahaman dalam Alkitab. Jadi, hmm. tidak ada lagi kita bisa manggil atau nyuruh arwah untuk uh, melakukan hal-hal yang kita mau. Apalagi di sini dikatakan pergi dulu, nanti hmm. dipanggil lagi, tidak ada seperti itu, ya. Kuburan itu ya sudah kuburan. Mm -mm. Kita menjadi debu di sana dan ya sudah itu sudah habis ya. Mm. Ketika kita dibangkitkan pun kan bukan dari kubur itu kita diambil. Artinya eh, apa potongan-potongan tubuh kita, tulang belulang kita ataupun eh, apa debunya itu, abunya itu menyatu kembali dari sana. Kan tidak seperti itu. Mm. Dikatakan dalam Alkitab kita akan mengenakan tubuh yang baru nah artinya tidak akan terjadi lagi proses uh, kita berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal makanya ada suatu ketika Yesus menceritakan tentang Lazarus dan orang kaya, Itu hmm. kan kemudian ketika orang kaya itu melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, uh, kemudian dia meminta kepada Tuhan supaya diutus orang pergi kepada kerabat-kerabatnya untuk uh, supaya mereka ber bertobat dan sebagainya, tapi Tuhan bilang ya sudah Urusan orang yang sudah meninggal, urusannya sudah dengan Tuhan Orang yang uh, masih hidup, urusannya mereka dengan Tuhan hmm. Jadi tidak ada intervensi lagi dari roh-roh uh, atau orang-orang yang sudah meninggal kepada Orang-orang yang masih hidup hmm. Nah dari situ kan jelas bahwa di dalam Alkitab Hal seperti itu tidak ada hmm. Ya, kita tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi Kalau kita misalnya melihat di daerah-daerah, di desa-desa atau di kampung-kampung Kadang-kadang kita melihat ada arwah mungkin orang tua kita, saudara kita Atau orang yang sudah meninggal datang kepada kita berbicara Itu sudah bukan arwahnya lagi hmm. ya, Itu sudah ya antara dua apakah itu iblis yang bisa menyamar hmm. menjadi Orang seperti orang yang kita kenal, kan iblis kan selalu punya cara seperti yeah. itu Bahkan di Alkitab, iblis bisa menyamar seperti malaikat yang baik mm. Kan dikatakan begitu Kalau orang percaya sendiri, kita tidak akan percaya hal seperti itu Nah itu dulu uh, konsep dasarnya Lalu kemudian pertanyaannya tadi kan, boleh nggak saya hadir mm. di acara seperti itu? Nah, uh, kalau acara adatnya, acara isti adat istiadat saya kira kita tidak anti ya dengan adat istiadat apapun. Hmm. Tetapi ketika kita datang dan kemudian uh, ikut apa ya, ikut ritual-ritual yang berkaitan dengan pengusiran arwah atau pemanggilan arwah, maka di situ kita ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Alkitab. Tapi kalau kita cuma datang hanya sebagai formalitas karena kita adalah keluarga bagian dari keluarga kita hadir di sana uh, untuk mensukseskan kegiatan itu saya kira itu tidak terlalu bermasalah hmm. ya kalau kita, kehadiran kita seperti itu tapi kalau kita hadir ikut dalam ritualnya dan kemudian uh, apa namanya melakukan ritual itu nah itu kita sudah melawan iman kita sendiri hmm. ya, kan seperti yang si penanya tadi katakan kan dia percaya bahwa roh Bapaknya sudah ada bersama Bapak. Tapi bagaimana mungkin kalau dia percaya itu kemudian dia melakukan. Misalnya hmm. mengusir atau memanggil. Nah itu kan berarti percayanya itu tidak benar-benar percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya maka dia tidak akan tidak akan terlibat dalam ritual-ritual. Hadir sih nggak masalah. Hadir namanya juga hadir kan sebagai keluarga. Tapi tidak ikut serta dalam uh, ritualnya. Nah, itu itu saja sih. Tapi kalau umpamanya dalam adat istiadatnya itu ritualnya diwajibkan, contoh ya, contoh mm -hmm. sompamanya diwajibkan, dia dalam hatinya dia cuma percaya bahwa uh, orang tuanya sudah di surga gitu bersama mm -hmm. bapak gitu kan. Tapi dia karena dia itu keluarganya dia tetap ikut aja, mm -hmm. tapi tidak ikut, maksudnya tidak tidak mempercayai itu sebagai ritual itu, tapi dia cuma ikut serta aja, itu bagaimana? Memang dilematis kalau seperti itu. Pertama, <tuh> eh, dalam diskusi-diskusi dia dengan keluarganya pasti kan hmm. dia sudah menyatakan bahwa hal-hal seperti itu dia tidak percaya lagi. Hmm. Tapi ternyata dalam eh, tindakannya dia ikut serta. Hmm. Ya, apalagi kalau misalnya ada ritual, misalnya contoh lah misalnya eh, Disiram air sambil membaca sesuatu kan hmm. misalnya contoh, saya tidak tahu ritualnya akan seperti apa. Dan dia ikut serta di situ, kan itu kan seperti mempertontonkan kepada orang lain bahwa ya saya hmm. saya percaya dengan semuanya ini, meskipun mungkin dia akan berdalih, ah saya dalam hati tidak percaya seperti itu. Tapi ketika kita bertindak eh, apa mengikuti setiap ritual yang ada, maka sebenarnya dengan dengan eh, tidak sadar kita sedang mengatakan bahwa ritual ini benar loh, hmm. apalagi dengan anak-anak kita, kalau anak-anak kita kita ajak misalnya, atau saudara-saudara hmm. kita yang lain, lalu mereka tahu, oh ternyata dia dia orang percaya, ikut juga kok berarti ritual ini boleh dilakukan. Oh. Nah, itu akan lebih lebih apa ya? Akhirnya malah menjadi batu sandungan buat orang-orang uh, yang belum percaya atau orang-orang yang uh, imannya lemah di situ hmm. ya. Jadi sebaiknya dia harus bisa menjaga jarak. Oh. apa yang bisa apa yang tidak bisa ibaratnya begini kita ada namanya puasa kan puasa menahan lapar menahan haus nah misalkan kemudian kita diundang untuk hadir dalam uh, pernikahan mm -hmm. dan dalam pernikahan situ ada resepsi yeah. tapi pada saat itu kita sedang puasa nah, apakah karena kita uh, sedang berpuasa apa mm -hmm. karena kita menghargai atau menghormati lalu kita makan bersama-sama dalam perjamuan itu kan enggak belum seperti tentu, itu ya. ya. Mm -hmm. Tapi kita harus bisa mengatakan saya hadir, saya mm. menghormati, saya eh, apa ya, sebagai keluarga bagian dari keluarga ini saya akan hadir dalam pernikahan ini tapi mohon maaf pada saat resepsi saya belum bisa makan misalnya mm -hmm. karena saya sedang puasa. Jadi kita harus bisa juga menyatakan iman kita, mm -hmm. apa yang sedang kita kita jalani, apa yang sedang kita imani, kita harus berani untuk menyampaikan kepada orang karena mm. dengan keberanian kita mengungkapkan itu Mungkin, meskipun itu hanya peluang mungkin kecil atau atau tidak ada peluang sama sekali, tapi mungkin ada di antara keluarga-keluarga kita yang akhirnya sadar hmm. karena ini bertobat dengan apa yang dia percaya selama ini. Hmm. Ya, jadi ini seperti dia menginjili juga. Oh ya, berarti kan ya. Eh, baiknya dia menyampaikan sebelum itu jadi gitu ya. Jadi ya, biar semua keluarga itu tahu sebelumnya. Betul, betul, Saya betul. punya pengalaman sepertinya. Eh, jadi waktu itu tahun berapa sih? Pas hmm. waktu orang tua saya mengadati. Hmm. Uh, jadi pengalaman saya karena saya cuman, ya saya saya sedikit lah gitu kan. Hmm. Uh, yang saya tahu kan ada oke, okay, Oke ngadat kayak apa gitu. Tapi saya waktu itu bilang gini, saya nyampein ke keluarga uh, gimana sebelum mengacara pengadatan hmm. uh, dibikin ibadah dulu saya gitu. Yeah. Ya. Karena menurut saya saya lebih percaya kepada Tuhan bukan mm. saya tidak menghargai adat tapi mm. langkah baiknya kita bikin ibadah Badan dulu mm. ada khotbah dari pendetanya ya terserah gitu silahkan mm. dari muah mm. KBP dari mana terserah mm. gitu kan makanya ternyata akhirnya pas telah kita jelaskan dengan baik-baik ternyata bisa dimengerti yeah, dan betul. itu terjadi gitu akhirnya mm. akhirnya akhirnya kami itu ada ada ibadah singkat yeah. ada firmannya dijelaskan mm -hmm. baru adat Hmm. Makanya saya bilang, oh, kalau disampaikan dengan baik-baik Dikasih tahu, dikasih pengertian Agar kita bisa ikut hmm. Semuanya mungkin baik sih Iya, ya. ya, pasti Kalau disampaikan dengan baik-baik Pasti orang akan terima hmm. itu. Kalau ada yang protes pun ya lama-lama Dia akan, akan terima Dan itu juga kan yang dilakukan Oleh para misionaris hmm. Zaman dulu Ketika mereka berhadapan dengan masyarakat adat Mereka tidak serta-merta Mengubah ...semua adatnya, tapi adat-adat yang sudah ada diberi warna kekristenan. Mm -mm. Kalau di kampung saya misalnya ada adat panen, adat bangun rumah. Mm -mm. Itu kan biasa ada ritual-ritual. Ya, ada upacara-upacara. Nah upacara-upacara itu diganti dengan puji-pujian, lagu-lagu. Kemudian ada doa dulu sebelum masuk ke rumah baru. Itu kan mm. adat-istiadat di zaman dulu kemudian diarahkan kepada Tuhan. Kalau dulu mungkin kepada ilah-ilah yang uh, masyarakat dulu tidak kenal, kalau Paulus pernah bilang kepada uh, yang tidak kalian kenal, kan ada gitu ya di... Di Athena, ketika dia datang ke Athena Orang-orang Athena itu Memuja sesuatu yang mereka tidak kenal Yang mm -hmm. asing, lalu kemudian Paulus Memanfaatkan momentum itu, dia bilang Saya akan memperkenalkan yang kalian tidak kenal itu mm -hmm. Jadi uh, Pemujaan kepada Dewa diubah Menjadi pemujaan kepada Tuhan mm -hmm. Nah itu kan Satu hal yang positif sebetulnya Artinya kita Benar-benar menjadi garam dan Terang okay. Nah garam itu kan dia harus masuk larut ya mm -mm. larut dalam Lepur dunia ya, ini ya. ya kalau garam itu menjauh ya yeah. dia akan tetap garam dia tidak ada fungsinya tapi kalau dia larut melebur di dengan dunia ini dan menggarami hmm. artinya dia ngasih uh, rasa ya ngasih rasa khusus ya sesuatu yang positif harus dia pertahankan dan sesuatu yang negatif harus dia uh, buang dari hmm. dari uh, adat istiadat itu hmm. gitu kira-kira oke okay, oke okay. Oke okay, pertanyaan selanjutnya di sini langsung terang-terangan ya. Tolong jelaskan tentang tubuh, roh, dan jiwa. Memahami perbedaannya dan bagaimana hubungan dengan kematian. Ya jadi tubuh, jiwa, dan roh itu kalau di dalam uh, ilmu teologi itu disebut dimensi-dimensi manusia. Hmm. Jadi manusia itu katanya terdiri dari tiga dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Uh, Orang Kristen memahami tubuh jiwa dan roh ini sebagai dimensi yang terpisah atau berbeda Tubuh itu tidak sama dengan roh, roh itu tidak sama dengan jiwa, jiwa itu tidak sama dengan tubuh Itu pemahaman kita, karena kita mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani ya hmm. Pemikiran Yunani memang melihat manusia itu terdiri dari dimensi-dimensi Tubuh jiwa dan roh itu Tapi kalau kita memahami itu Dalam konsep perjanjian lama Dalam uh, masyarakat Ibrani Maka tubuh jiwa dan roh itu Tidak dilihat sebagai Dimensi terpisah dari manusia Tetapi uh, Representasi dari kemanusiaan itu sendiri jadi ketika manusia itu disebut dengan tubuh, maka itu menggambarkan manusia yang rapuh, hmm. yang akan binasa, yang penuh dengan dosa dan dan seterusnya. Makanya kalau Paulus kemudian sering menggunakan istilah kedagingan, buang eh, jangan hidup eh, dalam kedagingan seperti itu. Hmm. Jadi tubuh manusia itu hmm. menggambarkan kefanaannya. Jadi eh, ketidakberdayaannya dia atau eh, ada yang bilang itu seperti dimensi kasarnya manusia. Hmm. Lalu kemudian uh, jiwa itu kan menggambarkan kemampuan manusia dalam berpikir. Ya, dalam uh, menilai, dalam mengambil keputusan. Itu jiwa. Sementara roh ini adalah uh, kemampuan dia untuk dekat dengan Tuhan. Hmm. Gitu. Jadi <tuh> itu kalau kita pahami, kalau kita di teologi itu nyebutnya antropologi, -antropologi perjanjian lama. Nah, kalau di Perjanjian Baru, kemudian tubuh, jiwa, dan roh ini dipahami sebagai dimensi-dimensi yang berbeda. Tubuh itu e, menggambarkan tubuh kita secara fisik, ya. Ini tubuh saya. Hmm. Jiwa itu menggambarkan e, pikiran, kecerdasan, e, emosi. Itu masuk di situ semua jiwa. Lalu kemudian roh itu menggambarkan relasi kita yang bisa berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural atau hal-hal yang sifatnya rohani. Itu roh hmm. itu. Dua pemahaman yang ada, yang berkembang dalam kekristenan. Nah, ini kita mau ikut yang mana? Saya tidak bisa mengatakan, oh ini yang paling benar. Ini yang keliru. Apakah kita mau ikut pemahaman masyarakat-masyarakat Ibrani atau konsep-konsep yang ada di dalam perjanjian lama ataukah kita mau ikut pemahaman masyarakat Helenis? Yunani, hmm. seperti konsep Yang ada di dalam perjanjian baru Tapi dari dua pemahaman ini saya melihat Bagaimana Murid-murid uh, Yesus, khususnya Rasul Paulus Mencoba Beradaptasi atau Mentransformasikan Pemikiran Yunani eh, Yahudi itu ke dalam pemikiran Yunani Itu yang terjadi pada Masa-masa uh, Paulus ya. Jadi hmm. uh, Konsep Alkitab itu bisa kita masukkan ke dalam konsep masyarakat setempat Jadi ya, Indonesia konsepnya apa? Kita bisa masukkan uh, nilai-nilai Alkitab ke dalam situ hmm. Jadi istilah yang sama belum tentu menggambarkan sesuatu yang sama Kira-kira hmm. begitu ya Jadi apa yang disebut tubuh dalam PL dan apa yang disebut tubuh dalam uh, PB, apa yang disebut tubuh oleh orang Yahudi dengan apa yang disebut tubuh oleh orang Yunani hmm. belum tentu sama hmm. ya, bahasa Ibrani nya itu kan e, basar, lalu kemudian kalau orang Yahudi itu menyebutnya Sarks dan juga e, Soma itu dua, dua konsep yang yang e, berbeda kenapa? karena orang, orang Ibrani itu kan masyarakat yang Esa ya mereka me, me, memahami konsep keesaan Sementara masyarakat Yahudi itu lebih banyak terbentuk dengan dualisme Pandangan-pandangan dualisme itu dua hal yang, yang jelas bertentangan Lalu kemudian oleh Paulus dan oleh murid-murid Yesus di kemudian hari Ketika mereka berhadapan dengan masyarakat Yunani Mereka mencoba memadukan pemikiran itu Itu yang terjadi dalam perjalanan <tuh> Alkitab sehingga kita tidak bisa katakan, "Oh, kalau begitu, PL dengan PB bertentangan dong. Enggak, hmm. beda konteks PL itu diturunkan kepada orang-orang uh, Yahudi dengan segala pola pikir mereka. PB itu diturunkan kepada orang-orang Yunani dengan segala pola pikir mereka. Cara berpikir mereka, intinya yang harus kita lihat di situ adalah uh, apa yang disebut dengan rema. Rema itu adalah..." esensi dari firman Tuhan yang mau disampaikan di sana, hmm. nah itu jadi kembali ke pertanyaan tadi apa itu tubuh, apa itu e, jiwa dan apa itu roh, roh dan bagaimana kaitannya dengan kematian ya tadi dikatakan katanya kalau ya, kaitannya dengan roh orang tua disuruh pergi dulu, nah ini sebetulnya di dalam peristenan itu dibuat, ada baru dipanggil lagi beberapa pandangan ini bagaimana ya soal pak Yosi? kematian oh, dikaitkan dengan tubuh, jiwa dan roh itu ada yang mengatakan bahwa yang mati itu hanya tubuh Hmm. Roh dan jiwa itu tidak mati Ada yang mengatakan bahwa tubuh dan jiwa itu mati Roh itu tetap hidup Ada juga yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh itu Ya udah mati semuanya hmm. e, Mati total lah Kira-kira seperti itu Nah, Mana yang benar? Kembali lagi ke pertanyaan seperti itu Lagi-lagi kita Kekristenan ini punya banyak Denominasi Punya banyak aliran pemikiran Saya sih menyarankan kepada penanya ini untuk bertanya kepada uh, pendeta di gerejanya. Karena hmm. gereja, gerejanya pasti punya pemahaman sendiri. Hmm. Uh, daripada saya menyampaikan pemahaman saya di gereja kita, ya mungkin itu akan berbeda. Artinya dengan yang ada di gereja yang dianut oleh uh, penanya ini nanti dianggap bokok gereja... Hmm. Bertentangan seperti ini Atau tiba-tiba dia komplain kepada pendetanya Pak pendeta ngajar gereja kami salah hmm. Harusnya begini, coba nonton tayo podcast Ngomongnya begini ya uh, Kita di sini Menghargai perbedaan tafsir Dari setiap orang hmm. Orang Kristen Gus, apalagi ya Perbedaan tafsir dari gereja-gereja lain Jadi kita tidak akan Mempertentangkan mana yang benar Dan mana yang Uh, salah, tapi saya hanya menyampaikan bahwa dalam kekristenan ada berbagai pandangan seperti itu. Tinggal kita konfirmasi lagi ke pendeta di gereja kita, kira-kira gereja kami menganut pandangan yang mana: hmm. apakah tubuh, jiwa, dan roh mati semua, atau hanya tubuh saja yang mati, roh tetap hidup, atau bagaimana? Kalau mau ditanya, apakah masing-masing pandangan ini Alkitabiah? Masing-masing penganut pandangan ini semuanya punya dasar Alkitab, hmm. jadi... Bisa ditanyakan kepada setiap penganut ini Kalau yang menganut tubuh saja yang mati Dasar alkitabnya mana? Ada ayatnya Kalau yang menganut tubuh jiwa dan roh ini mati Ada nggak dasar alkitabnya? Ada ayatnya Dia bisa hmm. bisa tunjukkan Jadi uh, Apa ya uh, Itulah perbedaan-perbedaan tafsir yang ada Di dalam uh, kekristenan jadi ya, dalam kekristenan dan saya mungkin tidak akan Komentari soal perbedaan ini Oke okay, oke okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya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 Perjamuan Kudus dan baptisan Kudus memang, kalau ada di dalam surat uh, Korintus itu, kan ya Korintus, apa Tesalonika itu dikatakan bahwa uh, jangan sampai kita makan dan minum, makan roti dan minum anggur itu dengan cara yang tidak layak. Hmm. Nah, cara yang tidak layak ini kemudian coba ditafsirkan oleh berbagai gereja. Hmm. Intinya kalau kita baca dalam surat Paulus di situ dikatakan bahwa yang boleh ikut dalam perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya. Sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hmm. Jadi ketika di situ dikatakan menerima itu berarti dari dirinya sendiri. Bukan menerima karena orang tua. Atau menerima karena orang lain. Hmm. Karena itu perjamuan kudus itu kan di semua gereja itu selalu ada batasannya misalnya kalau orang lain misalnya ada orang yang baru datang ke gerejanya belum tentu diizinkan untuk masuk dalam perjamuan kudus hmm. misalnya gereja katolik misalnya kalau kita dari gereja protestan itu nggak bisa ikut perjamuan komuni di gereja katolik kenapa karena mereka punya punya ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh jemaatnya hmm. dan kita harus menghargai itu jangan kita katakan kan kita sama-sama pengikut Yesus jangan juga karena Egoisme kita, lalu kita hendak merubah aturan main sebuah gereja. Tidak, kita harus menghargai setiap aturan main dari semua gereja. Ada gereja yang hanya membolehkan orang-orang dewasa, khususnya orang-orang yang sudah dibaptis dewasa hmm. atau sudah, kalau di gereja tertentu, sudah mengikuti CD. Hmm. CD itu berarti menjadi bagian dari jemaat dewasa, hanya mereka yang boleh ikut perjamuan kudus. Ada gereja yang lain yang anak-anak pun boleh ikut. Perjamuan hmm. kudus ya mungkin lebih di, ditunjukkan sebagai e, bentuk pembelajaran buat anak-anaknya Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada surat Paulus tadi dikatakan bahwa Yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah percaya Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan dia paham betul apa yang dia lakukan itu Dia makan roti ngapain, dia hmm. minum anggur itu apa yang, yang dia lakukan hmm. Nah karena ada aturan seperti itulah, maka kemudian di gereja-gereja tertentu mensyaratkan bahwa eh, yang boleh ikut perjamuan kudus haruslah yang disebut jemaat dewasa tadi. Itu ya, nah, tapi kalau misalkan... Ada gereja yang membolehkan anak-anak, ya kita Kembalikan kepada aturan main gerejanya ya Apa hmm. yang mendasarinya, tentu dia ada Ada alasannya, ada alasannya. Entah hmm. itu perkataan Yesus yang mengatakan Jangan kau halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku Meskipun itu tidak ada kaitannya dengan perjamuan kudus hmm. Tapi kan orang bisa menafsirkan ke arah ke arah sana gitu hmm. Oh ya tadi gara-gara ngomongin anggur jadi saya teringat nih hmm. uh, Kan Tuhan Yesus sering minum anggur tuh Ya. Baik yang kayak di acara pernikahan diawan di, di kanan ya, Kana, nah, Kana. di kanan, di kanan. Nah, itu kan dia minum anggur. Tapi hmm. Tuhan Yesus nggak pernah mabuk tuh. Iya kan? <laughs> nah, pertanyaan saya gini. E, berarti kita boleh dong minum anggur. Hmm. yang penting nggak mabuk. Iya. Minum apapun boleh, yang penting nggak mabuk. Iya. Oh, <laughs> gitu <laughs> Ya karena gini, kita di Eropa misalnya orang-orang hmm. di musim dingin mereka butuh alkohol hmm. untuk menghangatkan badan, badan mereka, tidak hmm. untuk mabuk. Mm -hmm. tapi juga ada alasan kesehatannya mm -hmm. karena kalau tidak minum alkohol ya bisa membeku mm -hmm. bayangkan aja di tengah suhu suhu uh, apa namanya suhu minus nol mm -hmm. di, di, di bawah nol derajat itu kan mm -hmm. mereka harus tubuh mereka harus menyesuaikan dan uh, yang bisa membantu itu ya adalah minuman-minuman uh, ber beralkohol alkohol. nah gereja juga sebetulnya kan tidak tidak melarang orang untuk minum minuman-minuman uh, yang memiliki kadar alkohol tertentu, hmm. tapi bukan untuk kepentingan apa? Ya, fun ya, hmm. untuk uh, apalagi kalau sampai mabuk. Nah itu bertentangan dengan firman Tuhan karena yang di apa, ...dilarang oleh gereja itu dan dicegah oleh gereja itu adalah dampaknya. Hmm. Seperti boleh marah nggak? Boleh. Tapi jangan sampai karena amarah yeah. kemudian kau merugikan orang lain. Hmm. Misalnya sampai ngata-ngatain orang tua, ngata-ngatain anaknya sendiri. Hmm. Itu kan yang tidak boleh. Tapi boleh marah nggak boleh. Yesus saja sampai mem, apa, menjungkir balikan dagangan, yeah, dagangan orang di dalam rumah ibadah. Jadi boleh sebetulnya hal-hal seperti itu dilakukan... Asalkan dia tahu batasannya. Hmm. Ya kalau di daerah saya itu kalau setiap pesta itu kan ada minuman-minuman. Seperti kalau di kampung saya itu namanya saguer ya. Hmm, saguer. ya diminum. Bahkan ada pendeta bisa minum saguer di sana. Hmm. Nah, tapi bukan bukan untuk apa ya, untuk uh, show off. Ya. Hmm. Masyarakat di sana meminum itu karena sebagian besar tinggal di daerah pegunungan. Kami Masyarakat kami itu e, berada di daerah dataran tinggi dan suhunya pada malam hari itu dingin banget. Ya, saya kira ibu gembala pernah ke kampung saya begitu dia keluar dari kamar langsung menggigil, saking hmm. dinginnya. Ya, bayangkan dia yang tinggal di pinggir pantai tiba-tiba hmm. ke gunung, ya dia akan merasakan dingin itu. Dan supaya tubuh itu bisa mengimbangi dingin, maka dia minum minuman-minuman yang beralkohol itu. Hmm. Tapi lagi-lagi. Uh, hanya untuk alasan kesehatan. Kalau dia sudah sampai ke alasan kesenangan, apalagi sampai ketagihan, hmm. nah itu sudah berbahaya. Semua yang mendatangkan ketagihan nggak usah uh, alkohol lah, makan gula juga kalau udah nagih, hmm. itu udah nggak bagus. Kan intinya itu ya, jangan kita merusak kesehatan kita dan jangan kita merusakkan merugikan orang lain. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm. Oke, okay, pertanyaannya cukup dulu sampai sini. Hmm. Kita sambung di podcast selanjutnya ya Kak. Terima kasih.